merupakan suatu bentuk kepatuhan, ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Nih. Jadi, eh, kalau kamu disiplin, berarti kamu taat dan patuh. Ya, taat dan patuh. Tadi, eh, Mr. sampaikan kita itu harus update. Di classroom juga sudah di-share untuk link-nya. Barangkali tadi, kalau misalnya Mister tidak kasih kamu share di WA, maka kamu juga akan tidak tahu. Nah, ini kurang tepat karena jamnya masih jam sekolah. Otomatis, aktivitas kamu tetap kembali di classroom itu untuk besok dan seterusnya. Demikian ya, bahwa tata tertib ini merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur perilaku perilaku yang bagaimana yang sopan, ada tatipnya, makanya kemarin diberikan panduan gimana bagaimana tatip saat kalian mengikuti kegiatan aktivitas daring atau pembelajaran dalam dalam jaringan itu seperti apa kegiatanmu. Nah, maka kemarin diberikan ada poin-poin atau aturan-aturan yang harus kalian lakukan supaya apa tujuannya pembelajaran kita secara virtual lokasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar semua teman bisa memahaminya itu kemarin sudah dilakukan belum mister berpesan kepada kalian untuk mulai terus beraktivitas dengan menambah konsumsi literasi kalian gimana caranya ya belajar membaca akses pengetahuan umum Supaya pengetahuan kamu ini luas Tidak sempit Karena apa? Nanti ketika ulangan harian Pada saat ulangan berlangsung Oh, mister kok tidak sama dengan di materi Dengan yang ada di buku Nah, tadi seperti itu Karena apa? Pengetahuan umum yang diberikan Dan yang kalian dapatkan Itu sebagai advent material Nah, otomatis ini juga harus disesuaikan. Artinya apa? Sebagai tata tertib juga dalam belajar, tata tertib salah satunya adalah ya wajib belajar, wajib membaca itu, wajib mengakses pengetahuan umum. Ini salah satu tata tertib yang harus kalian lakukan. Ya, lanjut. Nah, dalam hal ini tadi sudah disinggung bahwa pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai wujud disiplin. Nah, kalau nggak update kemudian orang tuanya masih tanya, orang tuanya bingung, kamu belum bisa memahami dirimu sendiri. Nah, ya kan? Oleh sebab itu dalam hal ini mister sampaikan bahwa tata tertib sholat sebagai wujud diri ini harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan. Salah satu apa? Yang mengikuti kegiatan virtual class saat ini mengikuti dengan sungguh-sungguh Gimana caranya mama dan papa tidak bingung? Nah, kalau mama papa bingung berarti kamu enggak membuat mereka gembira, justru malah membuat mereka berpikir keras untuk membantu kalian. Nah, ini nanti kasihan orang tua kalian, ya. Maka kamu harus mandiri, harus bisa meminit waktu belajar dengan baik. Setiap ada tugas kerjakan, laksanakan. Begitu dan seterusnya. Ya, baru kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ke orang tua sepanjang itu tugas mandiri tugas pribadi kerjakan dengan sungguh-sungguh itu ya lantas bagaimana kalau misalnya nilai-nilai uh, kalian tidak baik atau nilai kalian baik atau nilai kalian bagus atau tidak bagus ingat ya kalau kalian sedang asinkron Ketika Mr. memberikan tugas belajar, bila kamu kerjakan di rumah, nilaimu 100. Tetapi ketika ditanya kamu di ruang virtual meeting, kamu tidak bisa, ya nilaimu akan berkenan dengan sendirinya. Karena kompetensi yang real, kompetensinya. Nah, benar nggak datanya Mister anak ini PS terus di rumah? Maka Mr. akan uji di berikan di ruang virtual class virtual meeting seperti ini ditanya sama misralpon bisa enggak? ini juga sebagai wujud dari disiplin kenapa? karena kemarin jujur mengerjakan itu kalau bisa ya katakan bisa kalau enggak bisa katakan enggak bisa sehingga orang tua tahu kelemahan kalian nah kelemahan itulah yang nantinya kita perbaiki ini juga bagian dari tata tertib ketika kamu belajar di rumah ya itu. Selanjutnya, ada perilaku hidup sehat Nah, biasakan hidup sehat itu dari diri sendiri Menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah Saling mengingatkan di semua anggota keluarga itu diingatkan Apa yang kamu lakukan ini benar atau salah Ya itu kamu bisa kondisikan dengan baik Kalau itu nggak tepat, ya ditegur Berilah teguran Nah, sekarang masanya pandemi nah, pakai prokes, ditegur aja tidak apa apa Oke, itu ya lanjut hak kalian sebagai siswa di sekolah dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah pada saat asinkron atau sinkron, ya, mendapatkan pendidikan yang layak mestinya pendidikan pembelajaran kamu mendapatkan itu nah, ya kan mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya memperoleh penilaian hasil belajar ada penilaian. Nah, kewajibanmu apa ya belajar yang tekun, taat di aturan sekolah, hormati guru. Gurumu siapa? Mr. Alfa dia sudah apa yang Mr. Alfa sampaikan melaksanakan dengan baik. Ya, kalau Mistera bilang, bilangmu harus mandiri, bertanggung jawab dan ceruhnya ya harus mandiri. Harus update di pun ya, harus update. Tugas mandiri selesaikan secara mandiri. Kalau berkolaborasi silakan berkolaborasi. Waktunya hari ini diskusi kelompok misalnya ya kita diskusi kelompok sudah nanti akan Mister buat kelompok secara daring tadi di dalam ruang maya itu hanya ada kalian dan teman kelompok enggak ada kelompok yang lain ya sudah saya siapkan aplikasinya semua sudah disiapkan tinggal kita nanti selesai embed selesai kita bisa langsung belajar oke lanjut bagaimana dengan di rumah mendapat perlindungan ya mendapat perlindungan mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat informasi sesuai tingkat usia. Nah ini, lalu kewajiban apa? Menghormati orang tua. Ingat, apapun itu harus menghormati orang tua itu sebagai wujud kewajiban kalian sebagai seorang siswa yang baik. Taat pa dan patuh. Kalau ada yang dinasihati orang tuanya ngomel, berarti itu Tak bagus. Nah, tak kurangi 50 puluh nilainya. Pokoknya, nggak nurut sama bapak ibu guru, nggak nurut sama Mister, nggak nurut sama orang tua, langsung tak kasih kurangi 50 puluh nilainya. Kalau perlu dikasih nol nanti, itu ya tak ya, baik. Maka kita harus benar-benar menjadi manusia yang berkarakter, nah, soal Bertindak tutur kata yang baik, dan seterusnya. Ikut menjaga ke rumah, ini bagian dari PHPS. Dan mematuhi perintah kedua orang tua, tidak ada yang membantah orang, -orang tuanya. Nah, okay. tuh Selanjutnya anak-anak, pada masih di MPL yang kedua ini ada beberapa hal berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran ini bagaimana? Yang pertama, kita sudah punya WhatsApp group, oke okay, ya, kita sudah punya semua WhatsApp group, dan kita ada di dalam sana. Selanjutnya untuk berikutnya kita ada ayo coba siapa yang tahu dari gambar ini sebelum mister sampaikan coba mister itu itu dinyalakan mic -nya. Google Meet and Zoom. Oke, oh, itu gitu ya. Close mic Zoom, okay, off. Ya, ini adalah lambang Google Meet dan ini tambangnya lambangnya Zoom. Dan ini kita dua ini kita pakai selalu kita pakai kita akan dua ini dua aplikasinya akan kita pakai. Kemudian pastikan, anak-anak sudah memiliki apa, akunnya anak-anak itu uh, sudah ada drive-nya ya. Semua yang saya yakin sudah ada drive-nya sudah otomatis terinstall. Kalau pakai Android, otomatis terinstall drive-nya. Nah, selanjutnya. Ini yang harus kalian pelajari. Kalian sudah harus biasa uh, tidak asing lagi dengan aplikasi atau program powerpoint ini untuk kegiatan presentasi nanti misalnya tema satu besok yang presentasi uh, Putri ya Putri siapkan di rumah powerpointnya nanti kita akan presentasi nah, besok lagi yang presentasi Nadim nah, ya Nadim sudah dari rumah buat powerpoint Tidak usah panjang-panjang nanti menyesuaikan materi kalau mister minta tiga kan tiga slide powerpoint ya tiga saja nah dari tiga itu kita akan kupas jadi. Yang penting, anak-anak siapkan dari rumah. Nah, ini bagaimana? jangan orang tua, tapi kalian, PowerPoint kalian silahkan bikin. dewek. bikin sendiri, Mister. nggak butuh itu bagus atau tidak? Enggak, Bukan itu yang Mister butuhkan. Tapi yang Mister butuhkan adalah kemampuan dan kompetensi kalian itu yang Mister butuhkan. Ya, ini ya, PowerPoint itu untuk presentasi dan seterusnya, seperti biasa, seperti yang Mister pakai. Ini namanya PowerPoint lalu kita juga ada blog blognya di mana anak-anak blognya ayo coba ini uh, uh, apa namanya Ica nah, Ica dinyalakan naiknya Ica blognya di mana aja lo blognya tahu di mana lo apa tuh Iya, sahabat literasi kota Pasuruan itu bloknya Tuh Lalu, ini adalah lambang apa ini? Vlog, nah kamu sudah mulai berlatih nge-vlog nge ini dalam arti apa? Pembelajaran yang sudah kalian dapatkan Misalnya kamu belajar tentang tulang berulang Atau tentang organ gerak Organ gerak pasif dan organ gerak aktif Bagaimana ya, kamu akan Seperti layaknya yang vlog Atau menggunakan Apa namanya Model presenting ya desain uh, secara langsung. Nah, itu bisa dicoba. Mulai dicoba kompetensi ini ya. Mulai sudah berani tampil di depan kamera sendiri. Berani menjelaskan kepada orang lain. Harus. Harus berani. Bukan belajar hafalan. Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh hafalan. Karena uh, kemampuan kamu untuk berargumen itu lebih penting. Lalu selain vlog, kompetensi apa yang harus kalian capai? Ini, sudah mulai harus berlatih edit video. Nanti Mister akan minta kamu misalnya hari ini kamu akan silakan direkam aktivitas di rumah misalnya tentang materi ini. Nah kamu akan rekam dirimu sendiri minta bantuan orang tua yang suruh merekam, tapi bukan hasilnya bukan orang tua tapi kamu sendiri coba. Sudah mulai berlatih di sela-sela kegiatan di sela-sela kalau nggak ada waktu ada waktu sisa itu bisa gunakan untuk berlatih uh, edit video cari aplikasi yang sederhana yang kamu bisa itu ya. Yang penting, yang dia edit bukan karya orang lain, tapi karyanya sendiri. Mister, ambil dari YouTube, jadi edit boleh. Tidak boleh. Itu sama dengan berarti kamu mengambil karya orang lain. Tidak boleh. Jadi, silakan uh, berlatih sendiri. Mencoba berkreasi, misalnya nyambung foto-foto menjadi sebuah video, dan seterusnya. Silakan berlatih ya. Mulai sekarang berlatih. Lalu, untuk pas 5B, ayo, siapa yang dinyalakan semua mic -nya? Ayo. Oke okay. Semua yang semua sudah subscribe di mikrofon yang belum segera, ya, sudah yang belum, sudah. Ya, yang belum. Okay. sudah, sudah, yang sudah. belum oke sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, enggak sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Ya, para pejuang-pejuang kita yang ada kata-kata bagus dan kata-kata motivasi yang bisa kalian cermati. Dan ini membakar semangat bagi kita untuk belajar. Yang pertama adalah Tan Malaka. Dia adalah salah satu orang yang apa memikirkan kemerdekaan sebelum kita merdeka. Ya, zaman Belanda. Nah, dia ini background-nya sudah pernah sekolah sampai di ruas dan seterusnya. Masuk penjara bolak balik ya. Tapi eh, dalam perjuangannya maka ingin rakyat Indonesia itu tidak tertindas dari penjajahan dan merdeka. Ingat, kata-kata yang tulis Tan Malaka adalah bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh mekanik Seperti mesin Oleh sebab itu Anak-anak saya sampaikan Tiga Benar Ingat ini adalah ya, Selanjutnya ini, ini siapa tahu Ini adalah Residen RI yang pertama Yaitu Bung Karno PP berjalan berbondong-bondong Akan tetapi burung elang terbang sendirian Artinya Anak-anak harus berani Harus percaya diri Harus mandiri tidak tergantung dengan orang tua dan teman yang lainnya. Kecuali saat kolaborasi kerja kelompok, ya silahkan bekerja sama. Tetapi prinsip diri sendiri harus tanggung jawab, berani, dan mandiri Bebek berjalan berbondong-bondong akan tetapi burung elang terbang sendirian. Selanjutnya, Bung Karno, katakan, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah ya, kita... Kita itu diminta kalau bermimpi, jangan setengah-setengah. Memimpilah tinggi langit jika jatuh di antara bintang-bintang. Artinya apa? Setidaknya kalau kalian membaca buku, satu buku, kamu akan dapat satu pengetahuan. Kalau kamu baca lima buku, dapat lima pengetahuan. Kamu akses materi, satu materi organ gerak, kamu dapat satu. Kamu akses lima materi organ gerak, kamu dapat lima. Maka kamu akan menjadi cerdas dan pintar. Ingat baik-baik itu pesannya, mister ya. Nah, ini adalah presiden yang kedua, Bapak Soeharto. Katakan, kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi. Pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Ingat, Saya ulang, kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi. Pandai melihat, pandai mendengar, pandai menganalisis. Ini, ini kamu harus termati. Maka belajar kita adalah belajar HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill. Kita dituntut untuk berpikir tingkat tinggi. Presiden Indonesia selanjutnya setelah Bapak Swartol, yaitu adalah B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie ini seorang tokoh eh, kehormatan di Jerman, ya, warga satu-satunya warga Indonesia. ya dia katakan keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar tetapi keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Dalam hal ini tidak ada kata pintar di kelas 5B. Tidak ada kata pintar di kelas 5B semuanya sama. Ya, yang berhasil ya mereka yang mau belajar itu aja. Ya, saya ulang yang mau berhasil yang mereka yang mau berusaha itu. Lanjutnya, Masih Pak Habibie. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Jelas. Kalau in, uh, kalian sebagai generasi bangsa Indonesia itu, ya kalian itulah yang diandalkan. Indonesia tidak butuh warga negara yang lain. Tidak butuh mengharapkan bantuan dari bangsa lain. Tetapi kalian di kelas 5B harus mampu menunjukkan bahwa kelas 5B itu bisa diandalkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya presiden selanjutnya adalah Bapak bangsa kita, Gus Dur. Nah, Pak Gus Dur ini mengatakan, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Ini kita harus saling menghargai dan menghormati sama umat manusia. Ya Perbedaan itu harus kita uh, akomodasi sebagai suatu kekayaan yang harus dipertahankan. Lanjut. Dia katakan saya tidak peduli mau reputasi saya hancur, difitnah, dicaci maki atau dituduh apapun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Oleh sebab itu, ingat kata-kata Pak Gustur ini, tidak ada apa saling mengejek, saling berbuat yang tidak baik mencemooh teman di kelas 5B tidak ada. Kelas 5B tanpa perpecahan, adanya toleransi dan kebersamaan. Nah, selanjutnya adalah Ibu Megawati, katakan apa? Pancasila lahir dari nilai-nilai norma, tradisi, dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Nah ini, jadi prinsip gotong royong masyarakat Indonesia itu perlu dipertahankan, kebersamaan, ya selalu bersama-sama, bhinneka Tunggal Ika. Oke. Dia juga katakan apa? Agar generasi muda selalu memiliki keyakinan dan harapan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kamu harus tetap yakin dan punya harapan besar bahwa kamu itu mampu. Oke. Presiden selanjutnya adalah Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Tak perlu kesangsian terhadap kita dijawab dengan kata-kata, jawablah dengan kerja dan karya yang nyata. Nah, kalau kalian sebagai seorang siswa, bagaimana? Apa yang bisa kamu perbuat? Bukan kata-kata atau banyak alasan, tidak Bukan masalah pekerjaan Kamu sudah mengerjakan, tapi orang tua yang mengerjakan Di rumah sudah selesai, tidak itu Tapi yang nyata bagaimana? Karyamu nyata, ketika kamu ditanya mister Kamu bisa menjelaskan, Dan itu nyata Kamu bisa menguasai substansi materi itu Ya Ada keterampilan yang dimiliki yang nyata, ya sudah Itu yang mister inginkan Bukan hanya tahu, tapi kamu bisa Bukan tahu, tapi anak-anak Kelas 5B itu bisa Berdina baik-baik ya. Eh, selanjutnya Pak Jokowi nah, Bukan kesulitan yang membuat kita takut Tapi sering ketakutanlah yang membuat Jadi sulit Jadi jangan mudah menyerah Kelas 5B diingatkan Jokowi, ya sudah, nggak usah menyerah kalian Tidak ada hal sulit Kalau kamu mau belajar Tidak ada hal sulit kalau kamu mau belajar Kalau kamu ketergantungan dengan orang tua Kamu akan tertinggal Tak jamin tertinggal nanti kamu di kelas 5B tidak bisa. Harus berlatih terus setiap hari. Tanpa ada kata, putus asa dan jangan mudah menyerah. Yang terakhir, Pak jokowi katakan, untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Oleh sebab itu apa? Banyak hambatan. Tadi. Kamu harus merubah cara belajar kalian. Memanis waktu dengan baik. Tidak ketergantungan dengan teman dan orang tua. ya Tidak bingung selalu mendengar dengan baik kecewa semenit dua menit boleh tapi setelah itu kita harus bangkit lagi. Nah kalau kita dapat nilai yang jelek jangan kita terus terpuruk karena kita dapat nilai yang jelek, tetapi kita harus apa harus lakukan dan berikan itu yang terbaik. Ya demikian. Nah oke okay. kredit gimana kredit ini? Kok ditutup kameranya. Ya, itu aja anak-anak yang bisa Mister saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya, kredi sudah memberi teladan yang kurang tepat ya. Jadi ditutup kameranya atau dibuka. Tidak dimatikan kameranya itu. karena kalian pembelajaran. Itu aja yang bisa Mister sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? ada ya karena sudah tepat pukul 10 kita usai. Kemudian ya, ya. nanti ini kita lakukan presensi dan silakan bisa diakses untuk kegiatan yang lainnya ya. Kalau forum boleh ditanya di Classroom, boleh bisa tanya di WA dan seterusnya. Oke. Itu aja yang bisa mister sampaikan kurang lebihnya mister mohon maaf sampai ketemu besok. Terima kasih dan salam inspiratif buat kita semua.